punya pacar itu enak banget cuy apalagi kalau pacarnya dua gitu kan cuy Anjay Boy. halo para masyarakat gua pakai Waduh sih, ini beneran karakter udah dilupakan atau gimana ya? Gak ada yang respon loh Tolong gitu Mana ini? Dulu aja saling tonjok-tonjok gitu kan akrab Sekarang, milih mendingin Apa ya? Itu kelapa kepala Lihat, waduh sih, kasihan amat di karakter Ford ya Aduh ya pokoknya gitulah ya. Emang udah nggak ada yang peduli lagi dengan karakter ini, cuy. Sedih banget gitu liatnya itu. Aww. Oke, kita udah masuk di in gamenya ini. Semoga aja kita bisa nunjukin gitu kan. Kalau karakter ini nggak buruk-buruk amat gitu, cuy. Masih OP lah, over power gitu kan? Huh? ya kita langsung gas aja ke ini ke ct apakah ada yang ikut ya wadah oh, tuh dua sekuat kayaknya nih oh tiga atau dua sekuat ini ya lihat tuh kalian nggak lihat tuh parasutku udah marah gitu loh udah udah cemberut Mau main-main nih, Ih, senjata ambillah. Aku ambil depan aja tuh. Astagfirullah jim. Dia yang dapat dong, astaga. Sumpah, uh, uh, sorry kawan-kawan, sorry, sorry, sorry. Bentar, aku cari lootingan situ ada orang. Ini kenapa penuh manusia di sini? Aduh oke lah baby shotgun boleh lah ini mana lagi musuhnya aku datang nih aku datang nih fort fort masih dihati-hati-hati hati, hati gak mau kalem cuy kalem lah kalem baru dapet M60 aku eh gas lah ke atas mana di mana? oh ini nih, uh. eh, mana senjatamu bro Oke ada senjata cacasan eh ada orang nih siapa yang kesini nih. Eh. Uh, eh uh, kau, satu hit aja. Sorry. Uih, aduh, teman kita kenok di bawah tuh. Ntar ya, sorry cuy, sorry cuy. Gak bisa aku selamatin ya. Di Goce, mau mau ini, mau apa? Naiklah, naiklah. Nih, nih, naik, naik, naik. Eh, uh, eh. Uh. Eh, uh, kau mana lagi, temanmu? Mana lagi, temanmu suruh naik lah biar enak gitu loh. seluruh tinggal tiga nih, soalnya nih ntar. Mana dia? Woi, war juga di ini, di bawah. Eh, eh, eh, santai bang. Aduh, bodo amat, gue ngambek. Bodo amat, bodo amat. Ayo, please, please, please, kasih tahu, kasih tahu. Oke, okay, nice. Eh, ada setup lagi, cuy. Bentar, bentar, bentar. Aku isi make it dulu lah. Aduh, keganti juga ini. bentar santai-santai, sabar, harap tenang. <tuh> ini nggak ada senjata jarak deket gitu apa gimana ya. Oke lah kita minimal ada orang. Ini eh, satu hit Nah lagi. Sudah kutebak gitu cuy, karena udah ditembakin tadi. enak ada shotgun double barrel ada. Oke lah kamu pakai nggak apa-apalah, nggak apa, apa lah Tadi kayaknya ada SMG di situ ya di mayat. Aduh. Tadi berapa sekuat tuh tiga kayaknya ya. Cuma dapat tiga kok. Wih ada SM. Oh dikasih kita cuy. Oh thank you thank you. Gay. Tapi sama aja nggak ada pelurunya. Ini ada pelor nih. Oke, okay, rewel Kita cari orang lagi, cuy. Okay. Ini jangan salah, cuy. Ini karakter Fort, nih. Karakter paling OP, cuy. Wow, buat orang ngedok ya dulu. Sekarang juga masih bisa sih, karena mengurangi damage zona, cuy. Jadi, buat player-player yang eh, pengen ke master atau ke grand master, tapi caranya cuma ngedok gitu, kan? Player-player ngedok itu. Eh, cocok lah cocok-cocok bisa lah ini dipakai ya kan alternatif cuy ini orang-orang pada kemana dah drone kasih tahu drone musuhnya di mana drone <tuh> Kalau bisa musuhnya yang cari kita gitu Jangan... Oh ya ada shotgun panjang nih Boleh Ya temen kita ditembakin dari mana nih Bentar bentar Dari depan ya Uh, Nembak panci bang What? Mana sih Ada stepnya loh Oh di belakang Pakai vs VSS bang Wah Yo Ya. Ah. Uh, ah, uh, abang nggak tahu ya, aku bisa putar-putar 360 derajat nih. Huh? Tuh ada es kapal tuh, ambil tuh. tuh. Aku tiga aja cukup sih. Emang aku Eh. Eh, aku nembak ada orang beneran dong. Tarik, tarik, tarik mundur dulu santai. <tuh> Jaga jarak bentar, karena nggak tahu tuh satu sekuat atau kayak gimana tuh. Woi, temennya nih, aduh, lolos cuy! Lolos, ayo bang nongol, bang. Ah, eh, kena satu, mau jadi jagoan lo. Copot palanya satu. Oke, kita end saja terus di mana lagi? Mana lagi? Udah udah kelar ya? Udah. Kalian mati. Gua party. Yola, kita langsung aja cari dipik, ya. Okay. Siapa tahu masih ada orang-orang yang dipik, gitu. Di mana ada bahaya? Di situ ada saya. <tuk> wih <gua, datengkan> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> di ada panggilan alam tuh di atas lagi bertempur nongol bang dikit aja ayo cuy sini cuy ada ada ini ada apa pesta cuy ada pesta dimana ada bahaya di situ ada tembakan Oh, kau kenok satu Woo. Eh ada yang deket Santai bang Santai Oke udah kenok Aduh reload segala Mana tadi Kok nggak mau nongol Sini lah Ah, mau kabur kemana si abang? Jangan kabur lah bang. <tuh> Yuk kita main main main di sinilah. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Masa udah tadi kayak rame? <tuh> bohong. <'o>. Garing. <tuh> Kay kayak, kayak, kayak rame tadi cuy masa udah nih gak ada glue wall kah atau apa oh ada nih ah. kita butuh glue aja sih karena nggak pakai paloma tadi jadi harus pinter-pinter eh, menyusun ini cuy apa namanya ya menyusun menyusun isi tasnya cuy pipi ah. Oke, okay, kayaknya cukup deh. Masih lima orang lagi nih mana? Diberitahukan kepada semua player yang ada di Bermuda tolong ke pick. Sekali lagi tolong ke pick. Eh, buset. Karena saya telah menunggu di sini tuh sudah 20 abad, tolong. Perhatian, perhatian. Bang, pakai scar lah, Bang. Tantus Tentu Delizio. Waduh, nggak lah Pakai SM aja nih, lagi pengen Pakai SM aku cuy um, Jangan sekar sekarang dulu lah I love you Umah <laughs> Aduh, <laughs> apa sih Di emuah muah kita cuy Di muah emuah nggak tuh <laughs> Love you Umah Aduh Di emuah lagi kita cuy Harus kayak gimana nih balesnya Kalau cewek boleh lah ya Tapi ini cowok cuy Betapa gelinya gitu loh Tolong gitu kan Nah tuh Biar nggak sia-sia cuy Mereka pasang landman cuy Kita ledakin gitu kan biar seneng lah ya biar seneng. Ayo lah ini lima orang lagi loh. Ini aku sampai balik ke pik lagi cuy. Tapi musuhnya belum menanda nandakan itu. Bentar bentar. Ku, ku hirup dulu ya. Ada bau bau musuh apa enggak? Oh tidak ada cuy tidak ada cuy. Tapi uh, bentar bentar ku cium lagi ya. <tuk> Kayaknya dari bau-baunya nih udah-udah agak deket cuy Agak-agak deket nih huh? Weh beneran dong di depanku anjay Woo! Woo! Santai bang ampun bang Santai santai ya kan santai yeah. Aduh bolehlah bolehlah. boleh Ah sini bang Astagfirullahaladzim Kobe, shonen, Kimi, sekuat Nego, wa, Nego, Kimi, Nego, Kimi, Nego, Kimi, Nego, Kimi, Nego, Kimi, satu ah, Kimi, Nego, dong. Ah, kau. Copot gak tuh? Oh, satu lagi. Boleh sini Abang, Abangku sayang. Oh, udah mati ya? Kalian mati. Gua party. Yeah. <laughs> Oke, okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Kita pakai karakter Legend 4 yang dulu sering banget dipakai sama player-player Free Fire di masanya gitu kan. Dan jangan lupa bernafas, makan, minum, dan tidur secukupnya biar apa cuy, biar kalian sehat selalu dan bisa nonton-nonton video terbaru dari aku ya kan? Gua Adisi YouTube, cabut dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. With a bad thought Think I'm about to pop up When I start I can't stop Hit him with the side off Till they fucking back off Get him in a headlock Now I'm seeing a red dog I just wanna get loud for a minute Hit them shout for a minute Go all out to my limits Get it, did it sold out Every ticket no drive Man I'm swimming all dry When I'm in it Cause I'm found to a vision Be hope on a mission So you better live.